makanya ada ulama yang lucu termasuk banyak istri saya itu sholat lima waktu itu punet semua tapi udah jenuh heboh juga ngeliat omongan itu agak terpanut banyak karena nganggep kampung Nabi itu musibah jadi saya iya musibah terus menghadapi kampung itu terus jadi ya banyak ulama yang punut lima waktu banyak sama penasekarnya kan iya yang punut lah lima waktu karena nganggep musibah atau lengkapi dengan kitab asifal, asifal di hukuk ilmu serba. Di dahulu nabi itu kan bangunan Mesjid Nabawi itu kan sepokoknya kayu kurmoh, kayu kurmoh dipasang di atas. Dan ini nabi bagai khutbah yang Ya nabi berdiri terus nyekel naboh, nyekel naboh, soko. Ya pokoknya sopo itu kepegang oleh tangan Rasulullah. Ketika Islam tambah maju, terus wantan Bani najjar menawarkan ya Rasulullah, saya bikinkan mimbar supaya posisi anda lebih tinggi. Lalu akhirnya Nabi menerima tawaran itu, tetapi kufah di atas Allah. Kufah ini ditinggalkan. Lalu masjid itu irsachir, lagu juarun kajuari isar di hati tadi. Masjid itu kayak ada suara tangisan. Wah itu satu masjid. Makanya hadis ini mutawatir. Satu masjid kafir semua ini apa? Terus, akhirnya Nabi menjelaskan. Kau kayu ini nangis bergosa ini tak setelah. Gosa ini aku mau limba. Terus nabi punya kebijakan, kau kayu kan ngetok. Kau nenggonek duduan nimbang. Dan tetap dipakai rotu. Terus kata Tidzina nah, Umar karena itu keutama itu disaksikan orang banyak. Harusnya kita-kita ini lebih menangis ketimbang kayu. Kayu ditigal nabi aja begitu nangis. Dan, itu ditigal matem nangis. Ditigal nabi, nama-nama. Makanya ada ulama yang lusuh. Termasuk banyak istri aja itu, sholat 5 waktu itu punut semua. Tapi ya jenuh. Ibu cikulah tamang, ya. Tapi ya itu pranut. Banyak. Karena nganggup kabundutnya nabi itu musibah. Jadi saiki ya musibah terus. Nabi itu terus. Jadi banyak ulama yang punut lima waktu banyak. Sama yang pernah dengar kan? yang punut lima waktu. Karena nganggep musibah. itu nabi musibah, itu kia musibah tapi nah, aku Wong berkah, aku eling Yang mati kan itu mati ya eling Dolem. berkah umat mati Wong nah, Dolem, tapi itu logika yang digunakan di kita butuh isin, Wong yang kita, kita, kita ketika nabi. Apa Faraf ta'um ketika Nabi, engkau memicu kita, kita biasa-biasa. Pak Umat, suka kanat Allah dikhanin ila kalam Bapak Rasa. bia antawa anta ya ummiya Rasulullah kot balako. Teman-teman, teman-teman, pabila tika sangking, terutama anil panjenenggan, yang terubuh gue apa. Apa anjala, yang tergabung kebawah ta'ala, atau atakai, itu ating jenenggan. Jijawai, itu atau, yang bodo, yang tergabung aku. Aku. Sungguh jenengan luar biasa. Bahkan Tuhan yang jenengan itu dianggap Tuhan yang aku. Fakolah aja wajalah, mayuti Rasulullah, fakolah aja atau Allah. Mantisabah ini buang yuti itu Tuhan yang Tuhan yang Tuhan. Fakolah tatoah sama teman-teman Tuhan yang Tuhan. Tuhan yang Tuhan yang Tuhan yang Tuhan. Itu otomatis Tuhan yang Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Wong toat neng gini menuso, kira roti wong tuh menuso. Tapi toat neng roti wong kode be. Toat neng gini keluar, lanye gulung tuh. Jadi nggak sholat, nggak usah tenang, tenang tenajan topi bisa tenang. Nanti si sholat rutin lah, pisang antar sholat tenangan keluar. Di bangku, balik nggak di barung tahu tenangan keluar. Buat ini kita ijazai tenang. Saya itu gajah bukunya dari karena nggak mungkin lah ilaha illa wa kemudian so, kan kalah sambeyan, kalah ya kal, tapi sarate, bersih termasuk ya jadi kita mau gusti pulau ngapatin kok itu yang lewat lama karena kalau mantep nating latihan. tapi nate gak <susuk> gak Ya ini di di paling menyinggung orang banyak tu malah tolak karena kok. ngejak tapi le tapi aja Kebetulan tapi Cuma kalau lama kan punya perhitungan, Tapi mungcing eh soalnya ikut ikulah tikus yang nge-rablep itu tau itu kewan pasai ada lima kewan pasai tikus, uloh, itu nge tikus, uloh, itu gagah bukaan ya lho apa ya bukaan ya lho bukaan apa apa ya lho apa ya orang yang ya itu tikus ayo bersih misalnya Berarti zaman Zaman saya ini tidak orang mas tapi zaman saya jadi jalan, orang makan, tidak bisa disemai kita ketuk. Jadi intinya, setiap logika yang dibangun manusia itu pasti dibatalkan demi hukum Tuhan. Wah, kira-kira itu sudah kena. Tapi karena percaya syariat juga keliru. Jadi, percaya dengan teman-teman juga keliru. Jadi, ini paling benar, saya ingin menurut saya pengeran. Ini bukti paling nyata, kan? misalnya Nabi Adam itu pernah dimati-mati Nabi Musa di alam karena semua Nabi itu tidak meninggal. Perputasi pertama Nabi Musa itu tuh Nabi Adam mati-mati Nabi sini. Pak, jenengan dipilih pengirang. Nanti malaikat konsumsi hal darahmu lop. Gara-gara jenengan kita menjadi suardo Kang Ilham, mau makin narasalah. Habis darah kita jadi suardo. Tidak perlu ngamal lah, mati nih mau Nabi Adam nggak salah, akan akhirnya nih bulan ane keluar tuh orang lamar ke Jogoskompah bawa uang kalau nggak aja nolak kredit paham kalau tarabi atau pekerjaan gak punya kan bisa kan lu sudah lu cara ngasihkan paman nasdem gak salah lebih sama nih urukan ke LN ini kan jadi berubah toh kayak rasa tua rasa tua neng kan habis tadi habis tadi roh jadi nasdem orang paling salah kenapa kita harus hidup di dunia gara-gara salah Nabi Musa diomongin, "Gak ya Musa gini, neng itu keterangannya gini, ya pokoknya, orang itu orang itu. Itu ditulis, lah, kita allah tersalah, <laughs> pangeran, tahun, kompos ini malah pangeran kita pangeran, tahun, sedulunya nabi di antara skenario la wa adam tiga nggih terus akeh akeh akeh jadi salah aku ingin memang sehingga juga di sana di rumah saya satu satu di di rumah tawangan ya tapi mata ini umum kasus, nah kok mata ini kasus berarti ada gak enggak ada yatim kasus, kan butuh gawe yatim butuh mata ini bapak tapi, juga rawan kalah. Tapi kalau donga kreasi ini jenengan pasti nanti ya raman cintanya ganteng dan ada apa tidak di alasan misalnya jadi KPK bersih saya ingin jadi KPK bersih menangkap semua koruptor seribu koruptor pada saya berarti pengeran putugawai seribu koruptor karena kalau tidak bikin seribu tidak ada yang ditangkap paham ya? ya ya oke ya enak juga rosak mau nanti dikongin dikongsi soles soles semua jadi karena rawan tahu. Bagaimana polisi malah polisi saya menangkap bajingan saya berarti juga bajingan Saya itu. khusus di ibu buka usaha kreasi. Nah itu tingkuan. Nah tingkuan tinggalam sibuk baik kecil pun tidak ada. terus There's a way